Gitu. Dari dulu apa gue bilang dasar freak. Film kuntilanak tiga berada di bawah arahan sutradara Rizal Mantovani, sementara skenario nya ditulis oleh Alim studio dan digarap oleh rumah produksi MBV Pictures. Sesuatu yang bahaya. Lima aktor cilik seperti Nicole Rossi, Andriana Bima, Ali Fikri, Atlu Fahrezi, dan Ciara Nadine Brosnan menjadi pemeran dalam film horor Kuntilanak 3 ini. Aktor kawakan seperti Sarah Wijayanto, Nafa Urbac, Ami, Wabda Saifan, dan Nena Rosir juga mengambil bagian di film horor produksi tahun 2022 ini di film ini, para penonton diajak untuk menyimak perjalanan Dinda yang diperankan oleh Nicole Rossi, seorang anak yang telah berhasil mengalahkan sosok Kuntilanak jadi selanjutnya nih guys, Kuntilanak 3 akan bercerita tentang petualangan Dinda di sekolah Mata Hati Seusai pulang dari ujung sedo, Dinda merasa berbeda dari sebelumnya, seakan ada kekuatan di dalam dirinya yang terlepas setiap kali amarah menguasai. Karena kekuatan itu pula, Dinda kerap dibully oleh teman-temannya di kampung. Dinda juga tidak sengaja melukai Panji dan Ambar saudaranya sendiri. Nah, untuk mengontrol kekuatannya itu, Dinda meminta Tante Dona untuk mendaftarkan dirinya menempuh pendidikan di Sekolah Mata Hati, sebuah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Setibanya di sekolah barunya, Dinda dan Tante Dona disambut oleh Kepala Sekolah Baskara, yang diperankan oleh Wabda Saifan dan petugas administrasi Stefani, yang diperankan oleh Iris Hutasoid. Dinda pun mulai belajar di bawah bimbingan guru-guru seperti Adela, yang diperankan oleh Nafa Urbak, Mister Bejo, yang diperankan oleh Aming, Bonang, yang diperankan oleh Emil Lemu, dan Baskara. Akan tetapi, Baskara sepertinya mulai merasakan aura yang berbeda pada sekolah semenjak kehadiran Dinda di sana. Baskara kemudian melaporkan perihal ini kepada Eyang Sukma, yang diperankan oleh Sara Wijayanto. Sosok pendiri sekolah itu yang tinggal di tempat tersembunyi dan tidak terlihat dari para siswa Semenjak itu, Baskara bahkan mulai merasa dihantui oleh sosok kuntilanak Sementara itu, Dinda merasa sangat senang berada di sekolah barunya Di sana banyak anak-anak yang mirip dengan dirinya Bahkan Dinda belajar untuk mengendalikan kekuatan dengan bantuan Miss Adela yang selalu menyemangatinya namun di tempat lain, kakak dan adik Dinda merasa khawatir dengan keselamatan Dinda selama di sekolah Mata Hati. Miko membaca berita mengenai hilangnya anak-anak secara misterius di sekolah Mata Hati karena kuntilanak. Krishna dan Miko pun memutuskan untuk menyusul Dinda ke sekolah Mata Hati. Di saat identitas mereka hampir saja ketahuan, untungnya ada Miss Adela membantu mereka. Ternyata, Miss Adela dan Master Bejo membantu Krishna serta Miko karena mereka tahu keduanya adalah saudara Dinda. Terlebih lagi, Dinda bukanlah anak sembarangan. Gadis ini adalah keturunan terakhir dari Mangku Dinda diramal bisa menyelamatkan atau menghancurkan sekolah mata hati jika gadis ini berada di tangan yang tidak tepat. Nah guys, tentang Mangku Jiwo ini memang terkesan agak kurang pembahasannya. Miss <SILENCIO> Adela dan Master Bojo sedang berusaha menyelamatkan Dinda dari incaran kepala sekolah Baskara dan Eyang Sukma. Sosok Eyang Sukma memang bukan orang sembarang, wanita ini adalah istri dari pendiri sekolah matahati. Tapi sosoknya menjadi sangat misterius pasca kematian Mbah Kusno, karena Eyang Sukma hanya bisa ditemui oleh Baskara. Selain itu, kedua guru itu sedang menyelidiki mengenai kasus hilangnya anak-anak di sekolah mereka. Akhirnya, Krishna dan Miko berhasil membongkar mengenai anak-anak yang menghilang dan sosok Eyang Sukma yang sesungguhnya. Ternyata Eyang Sukma bersatu dengan Ratu Kuntilanak, keduanya bisa menambah hidup satu tahun dengan mengkonsumsi sukma anak-anak Cenayang. Tapi jika Eyang Sukma mengkonsumsi sukma Dinda, maka mereka bisa menambah hidup hingga delapan tahun. Kehadiran Dinda membuat kejayaan klan Mangkujiwo bisa bersinar lagi. Selain itu, bagi Eyang Sukma dan Ratu Kuntilanak, Sekolah Mata Hati kini dijadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan makanan. Dinda memilih Sekolah Mata Hati sebagai tempat ia belajar membantu dirinya mengendalikan kekuatan diri. Namun, di sekolah tersebut, Dinda justru dipertemukan dengan Kuntilanak yang lebih kuat dan sekelompok orang yang mengetahui rahasia dan masa lalunya. Secara float Kuntilanak 3 tidak terlalu rumit untuk dipahami Bahkan bagi yang belum pernah menonton alur film-film Kuntilanak sebelumnya Yang tayang pada tahun 2018 dan 2019 lalu sequel pertama dan kedua Kuntilanak lebih punya banyak adegan menegangkan dan jumpscare Namun di film ini terlihat perbedaannya di mana adegan berdarah-darah dikurangi dan suasana horor juga kurang mengagetkan Guntilanak 3 bisa dikatakan memiliki fiber seperti Harry Potter, tapi dengan gaya lokal menggabungkan unsur mitos tradisional sebagai premis utamanya. Visualisasi dari sekolah Cenayang yang ada di film ini juga sangat menghibur, ditambah lagi dengan berbagai adegan komedi dan mistis yang terlihat natural. Meski efek visualnya terlihat sederhana, tapi tidak membuat film ini kehilangan daya tarik. Selain itu guys, sinematografi dari film yang mengisahkan tentang anak-anak berkekuatan khusus yang harus melawan ratu kuntilanak pemakan sukma anak-anak ini terlihat dari keindahan alam hingga keindahan set sekolah Cenayang yang terasa lokal dibangun ala Eropa.